Pria ini sedang berjalan menuju rumah kekasihnya. Namun setelah sampai, ia kaget karena dihidangkan makanan yang aneh dan menjijikan. Tetapi karena rasa cintanya, ia pun menghabiskan makanannya. Saat pria ini akan menghampiri kekasihnya, ternyata itu adalah si bocah kembar yang sedang mengerjain si pria ini guys. Dan kekasih yang sebenarnya sedang disekap di dalam gudang. Ya ampun asian banget ya